Disini ada pendunggahan dari IGS-nya Bang Lintar sahabat ya yang sudah OTW nih, wow Tentu hari ini adalah hari of airnya Dede Alasi Kejara Pak sahabat ya, perhatikan kri PV juga sudah Ada di bandara Masya Allah, luar biasa Bismillah Mudah-mudahan semuanya lancar Dan selamat sampai tujuan Amin, ini tentunya of airnya di daerah Sumbawa, Pak ya Doakan selalu yang terbaik untuk kelancaran off airnya si cantik di DLSI Kejora. Dan kita lihat keunggahan terbaru bagi hari ini, persahabat ya. Tentu sang suami pun di sini menemani. Persahabat ya. kita lihat so sweet banget ya, masya Allah. Tentunya off airnya sekarang ditemani oleh suami tercinta. Dimensinya luar biasa, persahabat ya. Akhirnya pagi ini kita mendapatkan vitamin bahagia langsung diberikan dari idola kesayangan kita. Postingan tersebut diunggah kembali oleh akun HP kentang Kota Sultan Kalimat kripseng pun dituliskan Akhirnya nongol juga mereka haji <guluh> Luar biasa persahabat ya Alhamdulillah Di pagi hari ini kita mendapatkan vitamin yang sungguh bahagia Alhamdulillah mudah-mudahan semuanya dilancarkan Dan tentu hari ini adalah hari bahagia kita semua melihat